Coba lihat hasilnya. Kakak lagi ngapain, Kak? Mau nyari BBBP-an, mau. No. Nyari BBBP-an? Iya. Yeah. Sini coba membantu. Let's go. Nah, ini BBBP-an tuh. Aku mau cari yang lucu aja. Ih. <tuh> cari yang lucu. Nanti aku gambarin yang kayak gini, gini tuh mau bikin kayak gini hai, hai, kan hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Belum belum belum hai, hai, hai, yang hai, <tik> <tik> <tik> Ya, titik, tiga. Ya, titik, titik, titik tiga. Pencet. Pencet. Buat dijualin juga ini boleh. boleh. Ini lucu, oh lucunya kucing-kucing. Boleh gak? Iya, terserah. Una ini diunduh ya. Ini, ada kucingnya. ini kucing unduh. Ini kucing-kucing tadi baru satu. Mm -mm. Ya, baru satu. Terus sama yang kucing tadi satu, ya. berarti orangnya kurang berapa? kurang dua tadi kan udah beli satu, gimana dek? Gimana dek? Oh gitu, ]isa. t rex, t rex, t rex itu <stretches> termasuk aku udah download gambarnya. Sekarang aku mau free, aku minta tolong aku ya. Oke, okay. ayo kita print. Oke, kita akan print tadi gambar-gambar yang udah Kakak pilih. By the way, kita ngeprintnya pakai ini, Canon MG2570S. Gitu, ini, ini udah lumayan banget nih kalau buat ngeprint bahan belajar anak atau print-printan kertas-kertas buat main bp UNA atau hasil-hasil prakarya UNA itu udah Udah lumayan lah murah juga harganya. Nanti linknya aku taruh di bawah. Oke, terus ini kita pakai. Mau pakai ini glossy photo paper <laughs> ini buat ngeprint foto, tapi bagus juga sih hasilnya karena kita udah sering ngeprint pakai ini. Ayo kita print, printnya pakai komputer kok ini melek -like. mana gitu nih ya? Oke, okay. pencetnya mana? Karena pakai mouse-nya yang ini nih, ini yang dipijat. sekarang apa Udah, kita tunggu. Hmm kita lihat hasil printingnya coba lihat hasilnya uh, bagus ya oke sekarang kita guding oke okay. ini hasil printnya bagus Ih, bagus banget kan Sekarang gunting. Tapi tolong, Bu. Takutnya keluarga se segini. <laughs> Mama nih yang guntingin. Kakak coba dulu dong mana gunting Kakak tadi? Eh, pecet. Tadi kan di. Sini. Nah, ini kenapa sih? Gunting per kotak dulu ini aja. Eh, udah ini. Enggak apa-apa. Maksudnya biar lebih mudah ini namanya dulu mama waktu kecil juga main ini Pipin. namanya bepe belinya di abang-abang tukang agar jadi abang-abangnya jalan kaki manggul apa kayak tempat apa manggul jualannya di jualan agar sama kertas-kertas gitu tapi nggak perlu digunting gini tinggal dilepas Nih tapi unal tiru ya cara pentingnya okay. oh gitu ya nih <laughs> orangnya oh orangnya mau oh, kemau liatin yang ini yang kedua orangnya eh mana, no? ini bekas unal uh, uh. yeah. Jadi ini kan udah ada tandanya tuh ini kita gunting terus yang bagian pundaknya sini digunting sedikit aja jangan sampai putus. Nah, Jadi nanti dia bisa pakai baju begini. Ini dimasukin di sini, masukin sini, lihat deh. Bisa kan? Iya. Eh, di telur deh. Celananya gini ciumin nah. sebentar ya dek aduh dek sebentar dek nah, nah nanti rusuh jadi ini kita kiniin oh, ya ya dilipet gimana nih caranya <laughs> susah pakain sepatunya Pake susah nih oh. gimana? Tapi oh. kuna yang keribet pan. Oh. Shan, kamu ngapain sih kakak Una lama banget pakai bajunya? San, ini kamu ya San. Oh iya, Mili. <laughs> oh iya, ini kamu. Mm. Kamu ya lucu ya pakai baju ya. Oh iya. Hai, namaku Launa Aku Launa loh. Huh? <laughs> eh, hey, kamu siapa? Kamu kenapa tiduran? Una jadinya bikin apa? Bikin rumahnya yang ini. begini rumahnya dari tadi enggak kelar-kelar Oke okay. Oh itu lumari bajunya Oh ya yeah. bagus ya Wow Wow Wow Oke okay. <laughs> selamat bermain ya